Selanjutnya kita akan mengambil kartu kan pekerjaan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu pekerjaan sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan.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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya, baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya, untuk kesehatan seorang Leo adalah 8 of sword ataupun 8 pedang, secara umumnya 8 of sword itu diartikan tidak disarankan untuk mengurusi hidup orang lain, tidak disarankan untuk mengurusi yang lain sehingga Lupa kepada diri sendiri, dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021, kesehatannya berada dalam kondisi stabil. Namun di sini disarankan kepada seorang Leo, baiknya mengurus kesehatan terlebih dahulu, barulah melihat kesehatan orang lain, dan di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya page open tackle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 berada dalam kondisi stabil namun di sini disarankan kepada seorang Leo untuk fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu dan barulah fokus kepada orang lain dan di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo agar kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umumnya di Emperor itu diartikan orang yang berpuasa orang yang berpengaruh di dalam kehidupan dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh kepada seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 adalah seorang anak yang selalu mendoakan seorang Leo agar kesehatannya lebih bagus dan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu keuangan seorang Leo adalah Egg o ataupun delapan koin, sejarah umumnya egg o pentagal itu diartikan tidak disarankan untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Namun, fokuslah kepada pekerjaan disiplin untuk menjalani pekerjaan dan biarkan waktu yang menjawabnya. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 disarankan kepada seorang leo baiknya fokus disiplin di dalam bekerja dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu tunggu suatu saat akan indah pada waktunya dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan keuangan seorang leo tidak akan goyang akan berada dalam kondisi stabil di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang dekat dengan seorang leo seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang sahabat Leo sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Juni tahun 2021. Keuangannya berada di dalam kondisi stabil, namun di sini disarankan kepada seorang Leo, baiknya fokus disiplin dalam bekerja, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat serta sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo, di sini menggambarkan. Sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Leo yaitu pasangan yang selalu mendukung seorang Leo untuk fokus dan disiplin di dalam bekerja sehingga di sini akan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu kan pekerjaannya adalah 8 of 1 ataupun 8 tempat Secara umumnya 8 of 1 itu diartikan tetap tekuni jalani disiplin sehingga Biarkan waktu yang menjawab hasilnya, dan di sini menggambarkan untuk air pekerjaan seorang Leo di bulan Juni tahun. 2021 Kajennya tidak akan mengalami perubahan, namun di sini disarankan kepada seorang Leo, baiknya disiplin, fokus tetap disiplin, tetap jalani pekerjaan yang ada sekarang, yang dimana di sini biarkan waktu akan menjawabnya, dan semuanya indah pada waktunya, dan di sini juga disarankan kepada seorang Leo, baiknya menjaga pola waktu di dalam bekerja yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan karir pekerjaan seorang Leo di sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sangat dekat dengan Leo, seseorang yang usianya di atas Leo dan seseorang orang tua Leo sendiri dan di sini menggambarkan Karir pekerjaan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun disarankan tetap fokus jalani disiplin untuk pekerjaan yang ada sekarang, yang dimana sini selalu didukung oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, orang-orang terdekat seorang Leo agar karir pekerjaan seorang Leo lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu di Emperor dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan Sosok yang berpengaruh kepada karir pekerjaan seorang Leo di bulan Juni 2021 adalah orang-orang terdekat serta doa dari orang tua Yang membuat seorang Leo akan mendapatkan karir pekerjaan yang akan lebih bagus di bulan Juni 2021 Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Four of Cup ataupun Empat Piala Secara umumnya Four of Cup itu diartikan merenungkan mempertimbangkan kembali hubungan lebih jernih melihat satu kebaikan dan membuang banyak keburukan dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 akan berada dalam kondisi stabil yang dimana mana di sini seorang Leo akan mempertimbangkan hubungannya kembali bersama seorang pasangan namun di sini seorang Leo melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Leo sehingga di sini akan membuang sisi keburukan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 dan di sini tidak disarankan kepada seorang Leo untuk membandingkan pasangan dengan orang lain dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Juni tahun 2021 namun di sini seorang Leo akan mempertimbangkan hubungannya kembali bersama seorang pasangan dan di sini disarankan kepada seorang Leo untuk tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Yang dimana di sini seorang Leo akan didukung dimotivasi oleh anak serta sahabat sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh kepada hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 yaitu seorang anak yang akan menjadi penyemangat kepada seorang Leo untuk memperjuangkan hubungan asmaranya lebih bahagia lebih romantis di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungannya itu berada di angka 8